Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Alarika Zaidi Arimbi Bowo, dan kali ini aku akan membacakan puisi yang berjudul "Jasamu, Wahai PM". Oh PMI, dari dulu hingga sekarang sudah banyak orang yang telah kau selamatkan. Kau rasa... besar pun engkau merenakan di warna kamu demi menjelamatkan ya korban korban jasamu sudah tidak bisa dihitung lagi menggunakan apapun karena jasamu seperti air di lautan wah mi eh, terima kasih terima kasih atas semua jasamu. Mui jasamu tiada taranya. Wabilai Taufik Baidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.